Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Mas Ripto Yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di dalam acara ini Sedikit pengalaman saya mengenai kuliah di Jepang Yang saya harap ada satu atau dua hal yang bisa bermanfaat buat semuanya uh, Baiklah langsung saja ke materinya Bisa next slide Mas Bayu Untuk topik kali ini saya bagi menjadi empat mengenai persiapannya apa saja yang saya lakukan untuk bisa berkuliah di Jepang, lalu pendaftarannya bagaimana, beasiswa apa saja yang tersedia, serta kehidupan yang saya jalani selama di 2 tahun di Jepang. Yang pertama langsung saja next slide-nya, persiapannya ya, apa saja yang harus disiapkan sebelum mendaftarkan kuliah di Jepang. Sebetulnya hal ini hanya sifatnya administratif saja ya. Bisa next slide Mas Bayu. Jadi seperti pada umumnya membutuhkan ijazah yang sudah diterjemahkan, lalu surat rekomendasi, kemudian sertifikat bahasa. Namun yang saya garis bawahi di sini adalah um, sertifikat bahasanya. Jadi persiapan bahasanya. Karena yang saya alami um, sebelumnya hal inilah yang saya persiapkan dengan... Um, sangat yang harus disiapkan banget karena sebelumnya sebelum saya bisa memiliki kemampuan bahasa yang seperti ini kalau boleh jujur itu bahasa Inggrisnya tuh boleh itu enggak bagus banget. Sebagai gambaran, sebelum saya melakukan persiapan TOEFL yang saya miliki itu hanya sekitar 440 jauh dari target yang seharusnya. Standar yang seharusnya untuk bisa mendaftarkan diri untuk kuliah di Jepang itu sekitar 550 untuk TOEFL-nya, IELTS enam setengah dan TOEIC um, sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang dalam hal ini perlu uh, hadirin ketahui um, bahwa Bedanya kuliah di Jepang dengan di Eropa dan lainnya, Eropa mungkin sudah tidak lagi menerima sertifikat TUFEL ya. Tapi sampai saat ini saya lihat dari pendaftarannya itu masih menerima sertifikat TUFEL, paper-based TUFEL yang PBT-nya. Um, sementara di Eropa mungkin sudah tidak menerima, tapi kalau di Jepang masih menerima. Keuntungan lainnya mungkin dibanding dengan IELTS, pendaftaran untuk untuk ujiannya itu lebih murah ya daripada IELTS. Dan di sini, apabila ingin berkuliah di Jepang, itu tergantung kurikulumnya yang akan digunakan. Um, misalnya, contohnya apabila kuliah atau jurusan yang diminati itu memiliki kurikulum yang berbahasa Inggris, maka dengan sertifikat bahasa Inggris saja sudah cukup, kemampuan berbahasa Inggris saja sudah cukup. Tetapi kalau misalnya jurusan yang diminati itu ternyata kurikulumnya itu menggunakan bahasa Jepang, terlebih ternyata profesornya itu tidak bisa berbahasa Inggris, maka bisa dibilang wajib bisa berbahasa Jepang gitu. Nah, kebetulan untuk uh, pengalaman saya sendiri, profesor serta laboratorium yang saya uh, bergabung di sana menggunakan kurikulum yang berbahasa Inggris, sehingga saya tidak perlu memiliki sertifikat bahasa Jepang, bahasa Inggris saja sudah cukup. Dan memang benar sehari-hari hanya menggunakan bahasa Inggris saja karena profesornya dan supply-nya itu bisa berbahasa Inggris gitu. Nah, dan di Hokkaido University sendiri, um, Mayoritas jurusannya bisa berbahasa Inggris, tapi ada juga yang jurusan-jurusan spesifik yang profesornya tidak bisa. Jadi um, perlu diperhatikan sebelum mendaftar dicari tahu terlebih dahulu jurusannya menggunakan kurikulum seperti apa, uh, profesornya seperti apa gitu. Dan kalaupun kurikulumnya itu berbahasa Jepang, saya tetap merekomendasikan agar bisa memiliki sertifikat bahasa Inggris karena nanti pada akhirnya ketika riset kan Nanti pun akan diminta untuk menulis jurnal publikasi yang tentunya membutuhkan skill bahasa Inggris itu sendiri gitu Nah dari pengalaman saya sendiri ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk dalam melakukan persiapan bahasa Yang pertama kenali dulu dirimu jadi apakah tipe yang bisa belajar sendiri atau lebih fokus ketika belajar sendiri Atau lebih fokus kalau misalnya ada mentornya atau ikut kursus jadi Um, kenali dulu dirimu sendiri itu seperti apa kalau saya sendiri itu lebih fokus kalau belajar sendiri gitu jadi punya ritmenya sendiri kalau khusus kan berarti sudah ada kurikulumnya kalau belajar sendiri um, itu bisa ngatur sendiri tetapi meskipun belajar sendiri itu harus disiplin dengan diri sendiri harus tahu juga diri, uh, diri kamu itu apakah bisa multitasking atau fokus hanya mengerjakan satu sampai bisa gitu. Kalau saya sendiri itu nggak bisa dibagi banyak fokusnya. Jadi um, ketika sudah memulai untuk Bersiap untuk um, mempelajari bahasanya itu Benar-benar waktu diinvestasikan hanya itu saja Jadi ketika lulus kuliah itu Ketika yang teman-teman lainnya mungkin sedang apply pekerjaan Saya um, menghabiskan waktu sekitar enam bulan Fokus intensif belajar sendiri tiap hari gitu Dengan membeli bukunya dipelajarin benar-benar dari Halaman 1, 2, 3 sampai seterusnya Jadi nggak cuma uh, halaman satu terus udah nggak lanjut lagi Tapi didisiplinkan diri sendiri meskipun gak dalam nggak kursus tapi harus tetap belajar gitu karena kunci dari bisa meraih skor tuful itu adalah harus bisa menguasai semua chapternya nanti ketika mempelajari materi TOEFL-nya itu nanti akan ketika udah mempelajari semuanya akan Memiliki kesimpulan, oh ternyata ada polanya ya, ternyata mudah ya gitu. Nanti ketika dapat soal yang yang tufulnya itu bisa mengerjakan dengan mudah. Jadi benar-benar harus intensif, investasikan waktu semaksimal mungkin untuk giat mempelajari bahasa Inggris. Kalau misalnya um, terkadang yang jadi susah itu kalau misalnya dibarengi dengan sambil bekerja, kemudian harus uh, Meningkatkan semangatnya, motivasi pulang kerja untuk um, belajar, gitu, itu yang agak susah. Jadi teman-teman um, punya kapasitasnya masing-masing lah ya, maksudnya um, so, harapannya bisa mengatur waktunya sendiri, kalau saya sendiri, uh, dengan cara seperti itu. Jadi benar-benar menginvestasikan waktu dari full dari Senin sampai Minggu itu benar-benar fokus bahasa Inggris saja gitu dan kemudian ikuti prediction tesnya. nah biasanya kan lembaga-lembaga yang memberikan kesempatan untuk melakukan ujian Tufel itu juga ada prediction tesnya, namun kan juga berbayar ya ternyata pada saat itu saya menemukan di internet itu ada aplikasi yang bisa digunakan selain untuk belajar materi-materi Tufel juga menyediakan semacam platform buat mengikuti ujian prediction test secara uh, dengan aplikasinya itu sendiri jadi seperti simulasi mengujian tu, mengerjakan Tufel dan langsung pada saat itu juga mendapatkan skor toefl nya Jadi kan ketika menggunakan aplikasinya itu sendiri ternyata uh, masih 480, berarti kan menjadi, uh, menjadi penanda gitu. Misalnya berarti belum siap ini untuk melakukan uji ujian TOEFL yang sebenarnya nanti dulu, nanti kalau misalnya skor TOEFL-nya kira-kira ketika di prediction-nya udah di atas 550 baru bisa percaya diri untuk mengikuti ujian dan itu pun enggak mudah. Ketika pengalaman saya sendiri ketika udah percaya diri ternyata pas ujian TOEFL yang pertama kali skornya itu enggak bisa sampai 550 akhirnya cuma dapat 546 jadi kurang empat skor lagi untuk dapat 550 tapi di situ nggak menghentikan saya untuk menyerah kemudian saya lanjut lagi daftar lagi untuk ujian TOEFL satu minggu kemudian di situ saya introspeksi kira-kira apa yang membuat skornya kurang ternyata setelah saya evaluasi ternyata pada saat mengerjakannya itu panik jadi itu juga saran dari, dari saya ketika menghujakan Tufel, jangan panik. Karena ketika panik, ketika bagian listeningnya mungkin bisa kacau. Ketika mendengarkannya jadi nggak jelas atau gimana. Jadi buat diri relax, itu juga bisa mempengaruhi. Satu, satu soal itu sangat bernilai. Bagaimana saya mendapat ke 546, kalau saja satu soal benar, itu udah bisa dapetin skornya ke 550. Gitu. Jadi juga jangan menyerah, nggak ada yang nggak mungkin pasti bisa. Kemudian download aplikasi-aplikasi yang mendukung. Sekarang saya lihat di Play Store ada banyak ya aplikasinya yang bisa menunjang untuk belajar tuvel. Dan yang paling penting karena kita nanti akan kuliah di luar negeri yang pastinya nggak cuma mendengarkan orang Um, dengan menggunakan bahasa Inggris saja atau membaca buku yang berbahasa Inggris saja, tetapi kita juga diminta agar bisa berkomunikasikan, agar bisa berbahasa Inggris. Ketika hanya fokus belajar, tuh, belajar grammarnya aja, tentunya mungkin kita bisa, bisa mendengar, bisa mengerti, tetapi terkadang sulit untuk mengungkap, mengungkapkannya dalam bahasa Inggris ketika ada lawan bicara. Nah, itu juga yang saya sadari pada waktu itu dan menjadi concern saya juga. Dan kemudian saya menemukan suatu komunitas bahasa yang bisa membuat saya percaya diri untuk public speaking dalam bahasa Inggris, yaitu Toastmasters Club. Boleh next slide-nya, Mas Bayu? ya jadi Toastmasters Club ini ternyata ada di seluruh dunia pada saat itu saya memulai keanggotaan saya di 2015 di Universitas Toastmasters Club di situ awalnya saya cuma bisa mendengar nggak bisa ngomong dan ketika menjadi anggota di sana lama-lama saya mulai memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan publik dengan bahasa Inggris gitu dan karena karena menyenangkan berada di komunitas tersebut, saya terus melanjutkan keanggotanya itu kan ada di seluruh dunia sehingga ketika saya di Jepang pun saya masih terus bergabung dan di sana ada Sapporo Pioneer Toastmasters Club. Jadi selama dua tahun di Jepang pun saya tidak menghentikan keanggotaan saya di Toastmaster Club dan ketika pun saya lulus udah balik lagi ke Indonesia sampai saat ini saya masih menjadi anggota Toastmaster Club di Huntsman Indonesia Toastmaster Club karena saya merasakan manfaatnya vibes uh, positifnya dari teman-teman komunitas. Jadi di sana itu ada kayak semacam tiga sesi ya, kayak pre-speech session. Jadi setiap anggota itu punya waktu untuk speech di depan teman-teman yang udah disiapkan sebelumnya. Kemudian ada sesi impromptu di mana kita punya satu topik, lalu setiap yang berminat maju ke depan untuk impromptu speech selama 1 sampai dua menit. Dan yang paling... Um, yang paling penting adalah sesi evaluasinya. Di sini kita punya evaluator, punya anggota yang bertugas sebagai evaluator yang memberikan evaluasi terhadap performance speech-nya kita dengan vibe yang sangat positif. Jadi tidak tidak memojokan tetapi lebih mengevaluasi apa yang sudah baik dari speech-nya dan apa yang perlu diimprove. Sehingga dengan uh, situasi yang positif seperti itu membuat um, para Um, anggotanya speakernya itu menjadi lebih bersemangat dan terus uh, datang dan datang lagi di tiap meetingnya gitu. Dari situlah kemudian saya jadi lebih aktif untuk bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswa internasional. Mungkin ada yang hanya di Jepang kemudian kuliah saja. Kalau saya sendiri lebih suka Um, kuliah juga, lalu bersosialisasi dengan teman-teman internasional juga. Jadi uh, dengan kemampuan yang um, komunikasi yang sudah bisa dimiliki, saya manfaatkan juga untuk bisa berteman dengan teman-teman yang lain dari negara-negara lain. Temu, uh, boleh next slide-nya, Mas?